Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu, saudari, saudara yang terkasih, seperti sudah diberikan sebelumnya sebagai renungan dalam rosario laudatosi ini, kembali kita diingatkan bahwa pengelolaan alam semesta yang mengabaikan unsur keadilan kepentingan orang banyak tanpa menghormati dan menghargai nilai-nilai manusia dan kemanusiaan bahkan cenderung meniadakan nilai-nilai moral semakin mempercepat rusaknya alam semesta dan segala isinya dengan rendah hati kita saya dan anda harus berani mengakui bahwa sekecil apapun wujudnya kita semua punya andil yang menyebabkan rusaknya alam semesta dan berakibatkan bahwa jutaan umat manusia Terutama orang-orang kecil, miskin, terpinggirkan, lemah, dan yang tak berdaya. Tidak menghargai alam ciptaan, berarti menyangkal juga Tuhan sebagai pencipta. Perbuatan tidak menghargai bahkan ingin lebih berkuasa dari Tuhan, inilah yang dilakukan oleh manusia pertama Adam dan Hawa, sehingga mereka diusir dari Taman Fidaus. Kebahagiaan dirampas dari mereka. Hubungan dengan sang Pencipta menjadi putus, dan masa depan umat manusia adalah kematian yang kekal, bukannya kebahagiaan yang abadi. Manusia, saya dan Anda semua perlu bertobat memulihkan hubungan yang putus dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si Pasal 218 mengatakan untuk mencapai rekonsiliasi ini kita harus memeriksa hidup kita dan mengakui bahwa kita telah membawa kerugian kepada ciptaan Allah dengan tindakan kita dan kegagalan kita untuk bertindak kita perlu mengalami suatu pertobatan perubahan hati Maria dipanggil untuk menjadi Bunda Tuhan Bunda yang melahirkan Yesus Sang Penyelamat yang memulihkan hubungan baik antara manusia makhluk ciptaan dengan Tuhan Allah sebagai Sang Pencipta Bunda Maria, Bunda kita dengan senang hati menerima panggilan tersebut walaupun dengan risiko kelak suatu pedang akan menembus jiwamu Injil Lukas pasal 2 ayat 35 mari dalam rosario ini kita mendoakan agar Bunda Maria menyampaikan doa-doa kita kepada putranya Yesus Kristus agar dosa-dosa kita diampuni dan kita mampu menjadi orang yang menghormati dan menghargai alam ciptaan Tuhan ini agar kita mampu merawat, memelihara, memanfaatkannya demi kepentingan seluruh ciptaan, dan sesama terlebih-lebih demi kemuliaan Allah Sang Pencipta itu sendiri. Mari kita mohon, agar Bunda Maria menyampaikan kepada Tuhan Yesus Putranya, keluh kesah, orang-orang kecil dan miskin, kelompok petani tradisional, khususnya di bumi Kalimantan yang setiap tahun ketika musim kemarau tiba difonis sebagai penyebab terbakarnya hutan, bahkan sebagai yang membawa bencana bagi bangsa ini. Padahal mereka berjuang setengah mati untuk bertahan hidup dengan mencari sesuap nasi. Sudah 75 tahun Indonesia merdeka, tetapi sebagian dari masyarakat kita masih belum juga menikmati jalan-jalan yang mulus, air yang bersih, sarana kesehatan yang lengkap, sekolah-sekolah yang bermutu dengan guru-guru yang cukup dan sebagainya. Di Kalimantan Barat ini ada 2.130 desa, 20,75% belum teralir listrik menurut berita Kompas pada tanggal 27 Desember tahun yang lalu. Ketika mereka mengeluh tentang hal ini, suara mereka seakan-akan angin lalu kekayaan alam yang seharusnya membuat mereka menjadi makmur sebaliknya didikmati oleh sebagian kecil orang-orang yang punya modal dan kekuasaan. Semoga Maria menyampaikan keluh kesah kita kepada Bapa di surga melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Mengawali rosario ini mari kita bersama-sama melakukan mengasi Maria, mengasi Maria. ku percaya akan Allah Bapa yang Mahakuasa pencipta langit dan bumi dan akan Yesus Kristus putera yang tunggal Tuhan kita yang yang dari di lubudi lahir dari Bupaya, yang istimewa dari dalam perintah Pontius Pilatus disalibkan disalibkan wafat dan dimakamkan yang turun ke tempat penguburan pada hari ketiga bangkit dan orang bangkit mati, Maria naik ke surga duduk sebelah kanan Bapa yang, yang, yang, yang, yang, yang Mahakuasa dari situ yang akan datang, kan datang mengadili ya, orang hidup dan mati. Aku, aku percaya roh kudus, kerja katolik yang kudus, kudus, kudus, kudus persekutuan, persekutuan para kudus, menampungan dosa, dosa kebangkitan, dan badan, dan kebangkitan badan dan kehidupan dan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan roh kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala Amin. Terpujilah Yesus Maria dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarkanlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat merindukan kerahimanmu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kami dan, dan jangan masukkan, masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam putri Allah, Bapa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertaMu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhMu Yesus. Salam, salam. Maria. Putri ya Allah, Doakanlah kami yang berlusi sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah, Putra. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertaMu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, muda Allah, kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin Salam mempelai Allah Roh Kudus Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doa kami yang berusaha ini sekarang dan mati kami, mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada perulangan selalu. Terpujilah Yesus Maria dan Yosef sekarang dan selama-lamanya. Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. kami dari api neraka. Antara jiwa-jiwa, surga terlebih-lebih jiwa-jiwa yang merindukan gara imanmu. Peristiwa gembira yang pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau. Jangan takut, Hai Maria, sebab Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaknya Engkau menamai Dia Yesus. Bunda Maria, Bunda Penyelamat, Bunda Gereja, Bunda kami, Engkau sungguh luar biasa, orang yang sederhana, Miskin, tidak diperhitungkan, bahkan diabaikan Engkau tidak menolak ketika diminta untuk menjadi orang yang melahirkan Yesus Yang menjadi bukti bahwa Tuhan Sang Pencipta sungguh-sungguh mencintai umat manusia yang penuh dosa Engkau mau menjadi ibu yang melahirkan Tuhan Yesus sebagai bukti bahwa Tuhan mau menjalin kembali hubungan baik dengan kami, umatmu, manusia yang penuh dosa, agar kami diselamatkan. Bukan hanya hubungan baik dengan manusia yang dipulihkan, tetapi juga dengan alam ciptaan yang lain, dunia, dan segala isinya. Sebagai umat berciptaan Tuhan, kami juga dipanggil, untuk menjalin hubungan yang baik dengan alam dan segala isinya. Kami menyadari dan mengalami betapa besar penderitaan yang diakibatkan oleh keserakahan manusia dalam memanfaatkan dan mengelola alam semesta. Bunda Maria, Bunda kami, kami teringat akan jutaan orang yang menderita karena tidak adanya air bersih. Masyarakat kecil dan miskin juga memimpikan adanya jalan-jalan yang mulus, keterangan yang cukup, tempat untuk berobat, sekolah yang bermutu, tandang pangan yang cukup, fasilitas kesehatan yang memadai. Untuk sebagian orang, cita cita keinginan ini tetap hanyalah mimpi. Untuk bumi Kalimantan, penderitaan diperparah lagi ketika musim kemarau tiba. Mereka dicap sebagai perusak hutan, penyebab kebakaran, pembawa malapetaka yang mengakibatkan banyak orang menderita tanpa memberikan jalan keluar yang nyata. Kepada mereka, agar mereka bisa bangkit dari jurang kemiskinan tanpa harus berladang dengan membakar Bunda Maria hantarkanlah keluh kesah kami putra putrimu ini ya pada putramu Tuhan kami Yesus Kristus Bapa kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga Berilah, Berilah kami rezeki pada hari, pada hari ini Dan ampunilah, ampunilah kesalahan kami Seperti, seperti kami, kami pun mengampuni bersalah yang bersalah sekoda. kepada kami Dan, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, percobaan. Tetapi, Tetapi bebaskanlah kami, kami dari yang jahat. jahat Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah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 terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus maria, bunda Allah, Allah kami yang ini sekarang dan waktu kami mati, amin. salam maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus maria, bunda Allah, Allah kami yang ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. salam maria penuh rahmat Tuhan sertamu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 Terpujilah Engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Pada Allah, Dua -dua, kami perusahaan perusahaan ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertaMu. Terpujilah Engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, dalal Allah, bular kami, kami ini sekarang kami mati, Amin. amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Terpujilah Yesus Maria dan Yosef sekarang, sekarang dan selama lamanya Ya Yesus, Yesus baik. ampunilah dosa-dosa kami Selamatkanlah kami, kami dari api neraka. Dan hantarlah jiwa-jiwa ke, ke surga Terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-kerahiman Peristiwa gembira yang kedua, Maria mengunjungi Elisabeth saudaranya. Diberkatilah engkau diantara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Kunarip Maria gadis desa yang sederhana tulus, polos, jujur, dan tidak ada kepalsuan atau kepura-puraan dalam dirinya Maria sadar betul bahwa panggilannya untuk menjadi bunda yang akan melahirkan Yesus Sang Penyelamat sesuatu yang belum mampu dimengertinya namun karena yang memintanya adalah Tuhan Sang Pencipta Walaupun terasa amat berat, dengan tulus hati, Maria menerimanya. Ini terungkap dengan kata-katanya yang mengatakan, Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Maria sadar betul, bak panggilan tersebut tidak mampu dipikulnya sendiri. Dia memerlukan dukungan dari orang lain. Bagai orang kecil dan sederhana, dia hanya berani minta bantuan kepada sesamanya yang kurang lebih seperti dirinya sendiri, saudaranya sendiri, dan yang juga orang yang tidak sempurna, bahkan orang yang punya masalah. Orang tersebut adalah Elizabeth, saudaranya sendiri, yang sedang mengalami masalah, ingin punya anak bertahun-tahun, tapi tidak kunjung memperolehnya. Bunda Maria, doakanlah kami, agar kami dalam memperjuangkan ketuhan ciptaan Tuhan, kami tidak bekerja dan berjuang sendiri. Betapapun hebatnya kami, doakanlah kami untuk bisa dan mau bekerja sama dengan siapapun Juga dengan orang-orang yang sederhana Dan tidak sempurna Bahkan dengan orang-orang yang mempunyai masalah Karena kami yakin Tuhan bisa menggunakan siapapun sebagai alatnya Bapa kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rezeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan seperti kami Seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami Dan jangan memasukkan kami dalam percobaan Tetapi bebaskanlah kami dari jahat Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria penuh rahmat Tuhan sertamu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 Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.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 Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Allah, kami itu, sekarang kami Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Allah, kami Salam Maria penuh rahmat Tuhan tertamu, terpujilah Engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Satu Maria, duda Allah, doakanlah kami ini sekarang dan kelak diambil. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti apa -apa, sekarang, sekarang, sekarang, sekarang, sekarang. Terpujilah Yesus Maria dan Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa Yesus, juga terutama mereka yang membutuhkan firman-Mu. Peristiwa gembira yang ketiga, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Maria melahirkan seorang anak laki-laki lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bunda Maria, kami mengagumi. Bunda, engkau telah melaksanakan perjalanan yang begitu jauh, Melelahkan, melalui penderitaan, ditolak di rumah penginapan, diremehkan, dan dicemoohkan banyak orang. Sangat melelahkan, tetapi engkau tidak kehilangan harapan. Engkau tetap percaya bahwa Tuhan yang memanggilmu akan menyelamatkan engkau. Peristiwa bahwa engkau melahirkan putra di kandang hewan Menyadarkan kami bahwa bagi Tuhan Semua orang mempunyai harkat dan martabat yang sama Petani miskin yang hanya mampu menyediakan kandang hewan Bagi kelahiran Yesus Sang Penyelamat Membuktikan bahwa bagi Tuhan semua manusia ciptaannya mempunyai martabat yang sama dan bisa dipakai sebagai alat yang khusus bagi Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Bunda Maria, doakan kami agar kami mampu menghargai sesama kami, siapapun dia, apapun kedudukannya dan satu sosialnya. Doakan kami agar tidak pernah boleh meremehkan siapapun. Kami sedih, Bunda Maria, karena banyak orang yang menjerit-jerit, mengeluh, memohon perhatian akan penderitaannya, khususnya penderitaan yang diakibatkan oleh rusaknya lingkungan hidup. Tetapi suara mereka tidak didengar. Suara mereka hanya dihargai lima tahun sekali ketika dilaksanakan pilkada atau pemilihan anggota legislatif. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kakas kami yang dihidupi dan atas Allah. Sepertikanlahmu Seperti yang, yang bersalah, bersalah secara kehendak dan jangan kami ke dalam cuaca-cuaca. Tetapi bebaskanlah kami dalam rancangan kami. Salam amin. Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, bunda Allah, kami, berbual kami, berbual kami, Sekarang keimanan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu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 sekarang dan waktu kami mati amin kemuliaan kepada Bapa Putra dan Roh Kudus seperti pada sekarang selalu, selalu, selalu sepanjang segala amin terpujilah Yesus Maria dan Yosef selama-lamanya selama ya Yesus yang baik ampunilah dosa-dosa kami Antarkanlah kami dari api neraka antarkanlah jiwa-jiwa ke surga terutama jiwa-jiwa mereka yang membutuhkan karyamanmu bersiwa gembira yang keempat Yesus dipersembahkan dalam bait Allah Simeon berkata kepada Maria sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi tanda yang menimbulkan Perbantahan. Kelak suatu pedang akan menembus jiwamu Bunda Maria, kami tidak habis pikir Engkau gadis desa yang sederhana Yang baru saja mengalami sukacita Karena bisa menyelamatkan putramu Yesus ...dari ancaman pembunuhan sang penguasa pada waktu itu. Ini Simeon, seorang tokoh agama terkebuka... ...meramalkan bahwa masa depanmu bukan menjadi lebih baik. Dikatakannya, suatu pedang akan menembus jiwamu. Bunda adalah orang yang kecil pasti bingung menyikapi kata-kata yang keluar dari mulut seorang tokoh agama yang sangat disegani pada masa itu dan yang memang harus dipercayai kami teringat bunda betapa banyak orang bahkan LSM-LSM yang berjuang agar umat manusia mencintai memelihara bahkan mengolah alam semesta dan segala isinya tanpa merusak harus berhenti atau mundur di tengah jalan mereka menyerah karena macam-macam alasan bisa karena takut, bisa karena ancaman, bisa karena kehilangan nafkah bisa karena takut tidak dapat jabatan takut dimusuhi, dan sebagainya. Bunda adalah seorang ibu yang luar biasa. Oleh karena itu, kami mohon agar Bunda mendoakan kami, putra dan putrimu, kami, dan terutama orang-orang yang terlibat dalam usaha menyelamatkan bumi dan segala isinya dari kehancuran diberkati, didampingi dan dikuatkan dalam mereka melaksanakan gigatannya yang sangat mulia itu Bapa kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kendakmu di atas bumi seperti di dalam surga berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan dalam kecobaan Tapi bebas dari yang jahat Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Buddha Dua kami yang berusaha Yang berusaha dengan segala energo ya. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakalah kami yang berdosa ini, sekarang waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa.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 Kemuliaan kepada Bapa, Putra, Neraka Kudus. Seperti pada Yesus Maria dan Yosef. Sekarang dan Ya Yesus yang maha baik, ampunilah dosa-dosa kami. -dosa -dosa. Selamatkanlah kami dari api neraka. Hamba-hamba terutama mereka yang butuhkan, terutama mereka yang membuat mu Peristiwa gembira yang kelima, Yesus diketemukan dalam bait Allah. "Mengapa kamu mencari Aku? Tidakkah kamu tahu bahwa Aku harus berada di dalam rumah bapa Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka, Bunda Maria. Ibu mana yang tidak gelisah Ketika tahu bahwa anaknya yang tercinta hilang Pergi tanpa diketahui ujung rimbanya Tak terkesali bunda Tetapi yang membuat kami terkesima adalah Sikap bunda terhadap jawaban putramu yang seakan-akan tidak mengakui Bunda sebagai orang tua yang melahirkannya. Kalau ini terjadi pada diri kami, kami hampir yakin bahwa kami akan mengatakan anak yang durhaka. Bunda tetap diam dan akhirnya menyadari bahwa putramu bukanlah hanya milik Bunda sendiri. Putramu dilahirkan demi orang banyak, demi keselamatan umat manusia. Kata-kata putramu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku menyadarkan kami bahwa berkat permandian kami pun harus selalu berada di dalam rumah bapa, rumah Sang pencipta rumah dimana mana Allah Bapalah yang menjadi Tuan dan kepala rumah tangga yang mengaturnya. Kami harus menuruti perintah-perintahnya. Dalam hal ini Bunda Maria, Bunda Allah, Bunda kami dan Bunda kami semua bantu dan doakanlah kami agar kami selalu tetap berada di dalam rumah Bapa.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 Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sata Maria, Allah, doakanlah kami yang ini waktu kami Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Bunda Allah, doa kami yang berdosa ini sekarang yang waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pemulaan, sekarang, ke selama, ke selama, ke selama, Terpujilah Yesus, Maria dan Yosef sekarang dan Ya Yesus yang baik, Kau kami, amalkanlah kami dari api neraka Tantangkalah jiwa-jiwa ke dalam surga Terutama jiwa-jiwa Mari kita akhiri dua rosario ini Dengan bersama-sama melakukan yang namamu Maria Kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.